Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya doakan mudah-mudahan semua dipermudah, semua urusan diperlancar rezeki, dan selalu sukses, sukses, sukses, sukses. Oke, teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana cara setting Instagram agar drag mode atau mode gelap nah, mana tahu teman-teman bosan dengan tampilan Instagram yang terlalu cerah jadi teman-teman bisa coba langsung praktek uh, cara setting Instagram dark mode oke okay, langsung aja kita klik Instagramnya ya ini nah ya, ini tampilannya ini Instagram saya yang belum follow silahkan follow ya, sangat mudah sekali saya ramadan ya oke okay, ini tampilannya perhatikan sudut kanan ini ada garis 3 kita klik oke okay, setelah muncul ini lihat bagian bawah ini ada pengaturan atau bahasa inggrisnya setting di bagian pengaturan kita klik oke okay, setelah ini kita scroll kita cari tulisannya akun akun, ini ya, yang ada bulat lingkaran ada kepala orang, kita klik oke, okay, setelah ini kita geser ya oh, sorry bukan akun, tema, tema, maaf di tema kita klik tema ya, ini ada pilihannya ada terang, ada gelap, ada default system jadi kalau teman-teman bawa tampilan dengan terang bisa pilih gelap atau drag mode nah ya inilah seperti inilah dia tampilannya ya jadi kalau misalnya malam tidak menyilaukan atau menyakitkan mata teman-teman bisa memakai tema ini jadi saya ulangi lagi caranya adalah ya buka instagramnya lalu perhatikan sudut kanan ada garis tiga ini ya kita klik lalu pilih bagian bawah ada pengaturan ya Oh, sorry ya. Ini ulangi lagi ya? Ya, ini pengaturan. Oke, sini larinya ya. Pengaturan, lalu kita pilih tema nanti ya. Nah, tema baru kita pilih. Uh, sesuai keinginannya, oke? Okay, jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya, teman-teman bisa menentukan atau menyukai gelap atau terang atau default system Oke, okay, silahkan dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya, bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dan silahkan di share video ini kepada teman atau keluarganya agar merasakan manfaat yang sama. Uh, itu aja dulu.